Baiklah, para sahabat. Selalu dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya ada kabar spesial banget nih, sahabat, ya, dari Kak Rio Matret Di sini mengunggah sebuah postingan, 1 juta view dalam 4 hari, yuk, gas lagi, klik, kulik, edisi foto private coming soon. Jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan. Wow, para sahabat, ya. Dan latihan bahasa Inggris buat film Hollywood terbarunya Lesnar, tuh, para sahabat ya, kita bakal dikasih kejutan kembali dari Kak Motret. Mudah-mudahan saja ada foto terbaru, pre-wedding, Lesti memakai adat Sunda, para ya. Itulah tentunya momen yang paling kita tunggu. Mudah-mudahan saja ada kejutan yang diberikan untuk kita semua, para fans. Postingan tersebut lalu dipost kembali oleh akun Instagram Irnawati Angelo16. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Kok Motret mancing deh tuh. Persahabat ya banyak tanggapan dan komentar. Salah satunya dari akun Twingold85 mengatakan udah nunggu banget loh pasti viewersnya kenceng kalau soal private last lar luar biasa persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan oleh Kak Rio Motret. Berikutnya para sahabat, ada info spesial juga dari Indosiar tentunya menginfokan bahwa konser Leslar pemimpinmu akan hadir malam ini makin gak sabar tinggal menghitung jam saja kita bersama-sama menyaksikan konser luar biasa ini tentunya adalah konser perdana setelah mereka bertunangan para sahabat, ya mudah-mudahan saja konser malam ini tentunya Selalu diberikan kesuksesan, bersahabat, ya, dan kelancaran. Kita makin gak sabar melihat kekiutan kemesraan, dan cedokan-cedokan vitamin manja dari idola kita ini. Selanjutnya, para sahabat kita lihat ke slide kedua. Di sini ada beberapa yang akan mengisi acara nanti malam, ya. Bayang sekali, tentunya ada. Fatin Sidkia, Kai juga akan hadir Persahabatiah, Poppy Amalia, Maria Fania, Phil dan Reza Ical Putri Hari Lida Gunawan, Viko Lida dan Fomal Ini luar biasa persahabatiah, Adiskai akan bertemu tentunya Rara Lida nih Luar biasa kejutan yang akan diberikan malam hari ini Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita dan berikutnya persahabat kita juga mendapatkan Kejutan ini dimana ada sebuah postingan dari Kak Rizky Meka persahabat ya apa mungkin Tentunya Leslie dan Bilar Lagi photoshoot Untuk private mereka Aduh makin penasaran dan makin traveling persahabat ya. Ada wakil yang terbaik saja mudah-mudahan ada kabar Baik hari ini dari idola kita Tunggu saja cidukan selanjutnya Persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Tetap pantengin channelnya persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini ada informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.